Do it all. Ini, ini, ini ada lagi satu... ya. Ini masukin <Incredema> dia tuh bagus. Hahaha. Ini lihat ini, pasti Nanti dulu, bulan udah Suaranya nih. Ayo ayo lihat sana yuk. Ayo lihat lihat. Allah